sekarang kita di Jakarta tapi nggak bawa motor Deng. ini pakai motor bantahu ini tutup tangkinya mana nggak ada ah orang oh, bisa mana ini Bundaran Hai, oi Bundaran Hai orang bisa kok ada spanduknya? orang bisa baterai 50% lagi ngecas cuma bentar doang lu bawa lagi Hah? Bawa, lagi bawa banyak cuma yang yang baterai biasa nggak tahan lama nggak <laughs> lu ngolongin siapa? Ya, apa? <laughs> iya bangke kan gue bilang kemarin lah. Sama tapi beda meal. Ya, kalau spot kan? Iya. Gue enggak itu. Tapi gue juga enggak mau sama malu. Ya jangan lah, kalau gue juga takut setan gue. Tapi enggak dibawa Pak. Iya, ini kan kanan Sarina kan? Iya. Oh, ya udah. Jadi ke mana? Lurus kanan. agak, lu gue pikir di sono, Jri. Yono, depan, nah, itu nasi goreng apaan? Bukan, Itu nasi goreng? Atau... Ayo cepat! Anjir, nggak tahu? Emang dia ngelakson? denger? Gengar, tapi ngelakson siapa tahu? Siapa lagi? Lurus? Iya, iya... Oke... Bilir -bilir. Ini nggak ada lampu? Oh, ada... <laughs> Oke, okay, kembali lagi bersama Arun Motovlog. Jadi hari ini kita di mana, Bang? Di mana kita hari ini? Ja Apanya? Jakarta ya? Jakarta, guys. Okay. Kita jadi orang Jakarta dulu malam ini. Kita diculik sama orang Jakarta. Diculik jam segini, co, dibawa keluar. Kanan kan? Kanan. terus saja. Ke daerah mana ini? masuknya Sarina. Ini. Iya, Sarina. Sarina. Bukan Saritem. Bukan, Jo. Oh. Saritem, <laughs> Saritem. eh mau oh, masih buka, masih, masih. Masih buka. Masih. Yang nggak buka itu Lido. Lido apa Lido? Hah? Lido apa? Lu nggak tahu, enggak tahu gua. Apaan Lido, Jo? Gua dulu ke Jawanya telat. Di kiri. Kiri. Di kiri. Welcome di depan. Kantus Dirman Bawaslu Beuh. Oh ini yang pemilu-pemilu bukan? Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jalan-jalan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, pada hai, hai, hai, hai, hai, hai, gas hai, hai, hai, hai, Gas hai, hai, gas? hai, hai, hai, ada Buat terowongan bawah oh, terowong, terowongan bawah tanah Sekarang kita di Jakarta tapi nggak bawa motor, Deng Ini pakai motor Bantahu Ini tutup tangkinya mana? Nggak ada anjing Parah tentang setan <laughs> Motor dibuang-buang, ini mah dipakai terabas Tutup tangki nggak ada Stang merok biring ke kiri <laughs> Motor bisa Mana? Bundaran Hai. Woy, bundaran Hai. di bundaran ai. Woi, bundaran ai, orang bisa kok ada spanduknya. Orang bisa. DKI juara ponnya. Lurus kanan. Pak, Kak lurus aja. DKI juara ponya. Juara pon. Eh, DKI Jawa Barat, Jawa, Jawa Barat. Barat. Jawa, Barat Jawa Barat. pemenang ini. Iya. Apa masternya? DKI enggak jagonya. Tinggal pasti saya-saya kayak. <laughs> Welcome to Jakarta Ini naik huh? Naik Naik atas Aman? Aman Oke okay. Ah ini udah minta di bore up nih Maya huh? Udah minta di bore up ini Aman? Udah minta di bore up motornya <laughs> Jalan-jalan kita, jadi malam ini kita jalan-jalan Baliknya Rabu, eh Rabu apa Kamis Besok lagi kalau sempat ya jalan-jalan lagi Ini jam berapa sih tadi? Hah? Jam berapa tadi? Berapa? Jam sekarang? ya nah, Jam 10 kan? 11 11? jalan sendiri nih nyasar ini mah. ada, ma. kampus, ada <laughs> Gua kalau jalan sendiri nyasar ini mah. Maklum orang luar Jakarta datang ke Jakarta, gua motor sendiri langsung nyasar, tuh. Nyasarnya ini Sudirman, masih Sudirman ini. Ini masih Sudirman. Di sini kalau nyasarnya enggak tanggung-tanggung jauh yo nyasarnya. Muternya muter jauh. Salahnya ini jalur lulus terus ada aja, ada aja, sampai masih ada iyo Gak selesai-selesai Sa Salah jalur, muternya jauh, muternya <laughs> di ujung Ini daerah mana berarti kita? Hah? Ke daerah mana? Dari Tung Jauh? Gak Gak diambil kiri ke kanan-kanan Putar gini? Iya Pakai bantahuh licin anjir, huh? pakai bantahuh licin <laughs> mana bar meksis Maxxis lagi tuh, Niko ngaya licin tuh ada jauh lebar aja di kanan kanan sini sana nah, ini nah, di kanan Kiri. Kiri. kanan balik lagi berarti Lurus. Merah, sabar Cuk. Oh, iya. Nggak, takutnya tadi di, nanti disuruh terobos lagi? Entar, entar. Entar. Ayo, langsung. Eh. <tuk> Pak anjing. Aduh. Ngeri Cuk ah. Anjing, ngeri ngeri ngeri ngeri terlalu ramai Cuk. Itu banyak ngabres. Kita anggap kan suruh co. Anjir, pada ngabres mau terobos lampu merah Cuk. Oh, udah hijau. Uh, tadi ta, mau nerobos dia. Entar biasa yang petakilan. <tuk> eh, ini bukan sih yang yang apa? Biasa tempat-tempat Hah? Apa? balap liar bukan Bukan yang biasa Balap biar mana kita sambil terus terpukul kita, <laughs> kita pulang dipukulin cowok. jangan kita harus menaati peraturan Wah ini Bapak gimana catanya pede itu pirame cu jalan cu Oh ya hijau <laughs> ini yang apa area apa Hah? ini yang tempat apa Guletik tempat makan Guletikum. Guletikum. Mana cuy? Mana? Cuy ada polisi cuy. Yang. Laper dia minta makan. Kalau mau makan loh. 2022 tuh ya. Apa? CV kan. CV. Nanti kita kanan kanan. Iya. Eh enggak dalam pusing, ada lampu <laughs> sen lupa. ada. Kiri. Oh. Kiri. Tahu, Lurus. Betok. kanan, cu. Kanan. aduh sini seharusnya yo. Salah, cuy. Wah, oh, sepi. Wah, oh, sepi. Nah. Mana? Depan aja, depan teman. Orang ngebucin semua di sini, Prasa. Nah. Orang pada ngebucin semua, perasaan iya. Itu ada WR. Nah, Itu. Naik, naikin, naikin, naikin, naikin. mana? Naikin sudah, loh. Naikin Hah? Suruh ke atas. Emang eh, mau Sini, ke mana? Sini, parkiran atas. Oh. Mang motor tong setan barbar. Yes. gak sekalian copot kunci. Ngapain Enggak usah pakai kunci. Jangan <laughs> Ini pendek anjing <laughs> <ada bangsat. laughs> Ih gua belum KTM, cu. Hah? KTM tadi lupa. Aja. Promosiin dulu itu kopinya biar laku. ini YouTube. Ini masuk YouTube. YouTube? Ini masuk YouTube. Ya Allah. Cepat promosiin gratis enggak. ini. Enggak percaya. Nih. Apa promosi meromosi? youtube dia, nggak percaya malah Emang punya Youtube dia Ya Allah, nggak percayaan nah, ini, ini Youtube dia, Panjol Ini youtube dia, cowok Apa <laughs> kawan Iya, kawan Kemana ini? Yang Panjol Kemana? Kemana? saja 300. kemana di kemana ini? Eh, sono apa sono? Hah? Berdiri mana aja? Sini aja. Eh? Lah. So, ah, Coba <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> gue empet kita sarung tangan. Lu mau pakai sarung tangan? Ah, udah nanti aja terlanjut. <SILENCIO> Masnya kaget. masnya kaget. Der apa sih namanya? Hah? Derapin. Snayan. Ini Senayan Asia Afrika ini. Uh. Asia Afrikanya Jakarta ini. Tempat-tempat ini loh. Ah, di sini. Ini buat race mobil balap mobil sini nih. Ini startnya. Ini yang biasa San Morimo guys ini. Iya. Oh. Ini yang biasanya pada balap, balap mobil nih di sini. Oh. Ini. Ini Hotel Atlet. Hotel Atlet Sentul eh apa sih Century Park? ah? ditutup? agak bisa cok kanan kanan kanan. aku lagi bangun ini pantasan itu tutup. All right. Emang nongkrong sini oh, boleh? Iya? Oh, bukan, asuk. Bukan. Beda. Hey, bukan. Hah? Bukan. Kolong di situ sana. Eh, sana. ya, udah, ya, udah. Oh, situ. ya udah. Ini namanya Kolong. Kolong. Nggak yes. tahu ini namanya tempatnya apa. Namanya Kolong, Kolong. Eh Anjir, anjir Tapi licin kejo ya. Nah, Hah? Licin ya? Licin ya? Bikin ancur. Solo malam. Oh, so, langsung. Lah, Pak. Kuyang. Yo ah. Lanjut lagi kita ke Monas termutar, mumpung di sini ya kan? Apaan itu? Ini yang sejanya. Jadi anjing satu aja, satu lampu saklarnya empat cewek dua. Gak dibubarin di sini, gak dibubarin, bubarin. Kalau malam gini, lampu-lampunya bagus. Kalau malam, malam, malam gini, enggak. Kalau malam-malam gini, lampu-lampunya bagus. Iya. ini jalan segede ini, Hah? jalan segede ini enak banget, ya. enak banget aja. <laughs> Tapi kalau siang, motor nggak boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Cuman tadi doang yang nggak boleh jalur cepat itu. Oh. Hah? Ini jalur cepat doang Tadi itu gak bagus, gak boleh Itu yang nyambung sama tol kan jalan Nyambung sama tol kan Bukan, Bukan. Nge -nge. Ini tembusnya disini oh. Ini yang lalu cepat doang Sudirman Ini kan patung sudirman Mana Hah? Mana patung sudirman Oh ini Itu Tolong Lagi orang mat ini Patung Sudirman Oh iya Emang bener kalau NR daerah sini tuh enang, emang enak tuh ya? Emang enak, super Jalurnya banyak Jalurnya banyak, terus bagus-bagus view-nya Soalnya ada yang kita ke, ke PIK ah sana daerah monas atasari banyak lihat view view ini bundaran kan? Hah? HI kan ini? Ini foto-foto kan di sini. Ah. Pon 22 Papua pon 22. Ah, ah, ah. Anjir mobil lewat jalur sepeda. Ini? Indonesia, Indonesia. Jadi dia kiri, kiri. Oh. Nah. <tuh> Beneran HI, anjir. Gua dulu cuma lihat di TV doang. Sekarang langsung <tuh> maklum orang ngudi. <tuh> Anjir. Oh, nggak bisa masuk ya batas cuma sampai oh? sini doang kan? Hah? Oh? Batasnya? Kagal lah sono lagi loh. Oh, bisa masuk. Bisa masuk, loh. Nah, kolor belum banyak banget ya. Belum. Rek kolor tuh kayak gimana sih, karakter? Oh. Kayak gimana sih karakter? Eh, uh, apa ya dibilangnya ya? Ketan gitu. Ketan. Kayak guri dia. Entar tengahnya itu ada abonnya itu. Oh sini ini yang biasa sering-sering jatuh kan ini, ini. Jatuh, sih. oh ini Terus ada tambalan iyalah oh ini muter doang iya oh iya biasa gue liat yang yang viral-viral di Instagram di TikTok yang cornering-cornering daerah sini iya, situ, sama. yang pada jatuh diketawain <laughs> pantas jalurnya gede cu enak enak Jalur segede ini anjir, jalur segede ini kan enak gimana. Satu arah lagi. Iya, satu arah. Ini kita. Ini stanna presiden masuk. Masuk. Mau coba? Mau coba. Langsung ditendang lagi. Langsung ditendang. Pakai ini pantat senjata. Langsung pasang senjata. Ah. Itu kan dijaga ketat kan? Mana? Jakarta. <tuk tangan> Keliling Jakarta ceritanya, malam Putar ini. Putar-putar Jakarta. Kita gabut guys. Tapi ini belum semua ya. Belum. Ini masih sedikit. Jakarta luas Kota tua aja udah di Oh lima menit 10 menitan Kalau besok sini kota tua ayo guys gue bawain oleh-oleh Eh boleh guys Ini super pressure-nya banget Apa? <laughs> Ekeresi <laughs> Bandung. Eco Racing tuh Bandung di ini kalau kantornya. Surapati. Surapati turun bawah kan? Beda genre. beda nih? Beda genre. Foto-foto. Foto. gelap nggak? Eh, Up, pakai ini mau deh malam. Oke, jadi sekarang kita balik. Mungkin besok lanjut lagi kalau belum balik besok. Kalau saya pencet dulu. Apa, eh, Nos? Maksudnya pencet dulu udah. Mana? Nah, ini. Ini? Iya, Mas nosal. Oh. Hei, anjing. Kan tadi ya, tadi disuruh oh. pencet, Nos. Dia udah ke sini. Eh, jangan. Jangan. Kalian ke sini, Pak, ada debat. Iya, lu di sini aman tentram. Lu ya, di situ. <laughs> lu di situ kepala ke bawah. <laughs> Mereka suruh megang-megang Suruh megang, -megang. Suruh megang asfal ini. Oh ini cornering-nya jalurnya? Iya jalur. Terus muter lagi sana? Iya Tapi kok sepi malam ini? Ha? Sepi Malam minggu rame tuh Malam minggu, malam minggu Malam tabtu banyak ame Amel polisi <laughs> Dijaga udah dijaga duluan Iya cuma dijaga itu. sebelah sana monas tuh kiri, tapi nggak bisa masuk, cuma di luar doang. Ini kan, Tempat kiri. eh nggak ada lampu sen, lupa. <tuk> Mana ini lurus. Kiri. kiri. Asli ini mah kalau aing pergi sendiri aing nyasar, cu Enggak tahu nyasar sampai mana. Kanan kan? Mana. hafal jalan dulu aja ngapal jalan Bandung tuh hampir berbulan-bulan berapa tahun barunya ber apa hafal kiri mana sih? Depan, depan. hafal lagi jalan Jakarta kok masih depan kan? Depan. Depan. mana depan-depan coba? Depan. Oh, ini? Oh ya, ini yo i. nyampe kita ini. iya yang lain di mana lurus, nunggu depan. Oh, nunggu depan langsung balik bos, eh lupa. <laughs> ntar gue cepet nah, kamera <laughs> nyoba Jangan. nyoba langsung jalan bang udah besok-besok gak usah ketemu sebulan dua bulan baru muncul gak lagi apa, apa gue sih masalah kalo ntar, mah <laughs> kalo kameranya <laughs> ih itu, <laughs> itu, itu, <laughs> itu, ini Hah? mau ditinggal berarti aing berhenti youtube kan masih ada satu lagi Hah? jelek lah masih bagus inilah hasilnya <laughs> alesannya Elmnya kayaknya baru ini Ini udah lama-lama, ini mau gue jual Udah dikasih mic, dikasih mounting, tinggal kameranya aja udah jadi Baik, Halo coba. guys Enggak kalo di Youtube, ngebacot mulu ntar Iya yeah, emang Ngebacotin <laughs> orang di jalan Penonton. <laughs> Nanti orang di lampu merah berhenti dibacotin semua yeah, kayaknya Langsung diajarin orang dulu sis Ntar, naji lu, naji, naji Bro, bro. <laughs> Ngancingnya Elm 2 jam Cok. Biasa gak pernah pake Elm gitu Makanya mau dijual karena enggak tahu ngancuknya itu. <gap> Coba dilihat pasti salah. <gap> <gap> ya. Udah, kan? cuk, benar. Salah kan? Cuma satu kali Cuma tolong. satu kali masuk. E. Orang gua dua kali masuk talinya. Makanya helm ini enggak kayak helm Fox, helm Fox langsung masuk gitu. Oh. Itu masih perawan itu, enggak dipak dipakai sih ya. Enggak pernah pakai e. helm. Makanya dijual itu karena enggak tahu masuknya. <gap> Dia mah kalau soal masukin helm enggak tahu. Iya. Hey, bang. lo ya. Lihat. Lu ya. Nah, nah, gua kan di sini. Oh. Lu yang jalan. Soalnya gua hati. yang lu, lu hati -hati. Ya, Bang. Kasih ya, Bang. Nah, ya, dan, emang tuh yang depan tuh Bang Rojak emang Rider sih. Jadi jago Willynya. Kalau yang belakang mah manusia barbar. <laughs> Oke. Okay mungkin sampai di sini vlog malam ini jadi ceritanya keliling-keliling Jakarta tadi. nanti kita lanjut lagi mungkin besok kalau emang belum belum pulang sih rencananya pulang rabu kalau emang besok belum pulang ya udah jalan lagi. oke okay. di dulu lah Ditung ditunggu aja konten-konten selanjutnya. see you next video.